Terima kasih untuk kalian yang telah berkorban untuk semua. Ku yakin pasti, badai pastikan berlalu. Semoga cepat kembali bahagia. yang harus kita hadapi bersama jika ini semua ini berakhir cepat berlalu kembali seperti biasa Terima kasih untuk kalian yang telah berkorban untuk semua. Ku yakin pasti, badai pastikan berlalu. Semoga cepat kembali bahagia. Untuk kalian Yang telah berkorban Untuk semua Ku yakin pasti Badai pastikan berlalu Semoga cepat kembali bahagia Telah berkorban Untuk semua Ku yakin pasti Badai pastikan berlalu Semoga cepat kembali bahagia Semoga cepat kembali bahagia hmm. semoga cepat kembali bahagia